Dari kartu, kita lihat dulu. Ya. Di sini, yang aku lihat ada seseorang yang sepertinya ya, dia kalau uh, siang malam gitu berdoa untuk bisa dipertemukan dengan uh, jodohnya gitu ya, dalam hal ini dengan kamu sebetulnya. Uh, kenapa? Karena... Kalau ada Nine of Swords biasanya ada kaitannya dengan mimpi ya biasanya ada pertanda dari mimpi pertanda dari hal-hal uh, yang muncul gitu ya selama tidur gitu jadi yang aku lihat di sini mungkin dia muncul dulu banget gitu ya ketika kamu masih kecil mungkin uh, ketika kamu masih remaja gitu ya masih masa sekolah. Uh, Mungkin karakternya bisa kelihatan, tapi kalau dari, uh, biasanya kalau dari wajah gitu ya, kadang suka suka, uh, suka tidak terdeteksi gitu, tapi waktu kejadian terus kemudian juga karakter orangnya itu bisa uh, kelihatan banget. Biasanya kayak gitu ya, kalau untuk clairvoyance, uh, biasanya kalau untuk seseorang yang bisa uh, ngeliat uh, masa depan dari mimpi itu biasanya suka kayak gitu, terutama untuk diri sendiri, ya untuk kamu, gitu kan atau untuk dia, gitu, bisa juga seperti itu, jadi, sebetulnya udah udah udah ada tanda, gitu dari Tuhan, ataupun dari semesta tanda tersebut disampaikan melalui cuplikan-cuplikan uh, mimpi biasanya cuplikannya juga bukan yang uh, dari awal sampai akhir, gitu ya uh, enggak, tapi lebih ke arah trailer gitu ya, lebih ke arah Uh, cuplikan dikit-dikit doang, gitu ya, kayak video-video uh, di TikTok, gitu ya. Video-video di Snack Video, gitu kan, uh, bisa jadi seperti itu ya yang aku lihat di sini. Oke, kalau kamu punya TikTok, punya Snack Video, punya Instagram, silahkan ya di-follow. Di Alvin Lnya dua. Kalau dari Ten of Pentacles di sini ada kaitannya dengan. Uh, coins tentu saja dengan keluarga apalagi dengan uh, 10 koin ini biasanya kaitannya dengan keluarga kaitannya dengan uh, family terus kantor terus juga hal-hal yang menjadi uh, penopang kehidupan kamu gitu ya yang aku lihat di sini jadi kalau kamu udah kerja berarti memang di tempat kerja Uh, situasinya mungkin gitu ya Ketemunya di tempat kerja Atau mungkin ketika kamu Memang lagi ada dalam Fase bekerja gitu ya uh, Kalau Ke arah keluarga mungkin ketika Kamu memang lagi uh, Berlibur ataupun mungkin lagi Masa-masa uh, sekolah Biasanya kan kalau kalau Untuk masa-masa sekolah itu Biasanya uh, suka deket gitu ya, dengan uh, keluarga, dengan rumah gitu kan, jadi uh, bisa jadi seperti itu ya, ya aku lihat di sini, bisa jadi juga udah ketemu sih gitu, ya kalau kalau berkaitan dengan keluarga atau kalau berkaitan dengan, dengan keluarganya itu biasanya mungkin dikenalin ya, dikenalin sama keluarga, dikenalin sama Uh, saudara gitu kan, mungkin dari temennya-temennya saudara gitu kan, atau temennya uh, om ataupun tante kamu gitu ya. Bisa juga seperti itu, dikenalin terus, tiba-tiba uh, deket gitu kan. Dari situ bisa juga di sini ya. Kalau dari zodiak di sini, kelihatannya memang ada kaitannya dengan uh, Aries, kemudian juga Sagittarius, terus. Ada Leo, kemudian kalau untuk swords di sini ada kaitannya ke arah Gemini, Aquarius, Libra. Terus, kalau dari Pentacles, mungkin ada kaitannya dengan Virgo, Capricorn, dan Taurus. Ya, jadi, masing-masing memang beda gitu, kan? Uh, tergantung dari kamu ketemunya di mana atau mungkin pertandanya di mana gitu ya, lewat mana karena beda-beda gitu dan orang yang mendekati kamunya ini juga beda-beda gitu. Ya dari dari awal bertemunya itu ya. Kalau dari kartu zodiak kita lihat di sini ya, mungkin kalau dari kartu zodiak ini bisa jadi mengerucutkan atau mengkhususkan gitu ya, mengkhususkan untuk beberapa orang. Di sini mungkin mungkin udah ketemu malah gitu ya bisa jadi recall gitu kan recall itu kayak uh, kamu kembali mengingat-ingat mimpi gitu kan bisa jadi venus di sini ada kaitannya ke arah taurus libra sama-sama libra ya bisa jadi sagitarius kemudian di sini ada juga taurus oke okay. oke okay. lebih ke arah taurus ya kelihatan uh, karena venusnya itu mengarah ke taurus dan lebih kalau untuk oke okay, beda-beda kalau untuk venus di sini bisa li sesama libra bisa sesama uh, sesama libra ya <laughs> maksudnya atau ke arah taurus dan uh, dia itu udah mulai udah mulai ada gitu ya dari dua zodiak itu udah mulai ada terus kemudian kalau dari Sagittarius ini bisa jadi memang perantaranya lewat mimpi gitu jadi ada kaitannya ke arah mimpi sudah pernah dimimpikan gitu ya oleh kamu oleh dia Uh, sosoknya kamu gitu ya ciri-cirinya, terus kemudian uh, dari Taurus di sini dikenalin sama keluarga gitu ya kalau dianya itu Taurus berarti dikenalin sama keluarga atau uh, ada relasi keluarga gitu ya uh, jadi pertamanya bukan kenal kamu dulu, tapi kenal saudara kamu, kenal uh, mungkin adik kamu dulu, kemudian kakak kamu dulu gitu ya bisa jadi seperti itu yang kelihatan di kartu ya, yang paling cocok tergantung ya tergantung kamu karena di disini uh, tiap orang energinya beda-beda dan sosok ini juga beda juga gitu ya dari bibit-bibit uh, bobotnya gitu jadi kalau kamu pengen dibacain uh, secara lebih lanjut bisa juga ya di kolom deskripsi dilihat untuk personal reading ya khusus dibacain diri kamu sendiri Oke, okay, bye-bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.